Ketemu lagi sama gue, Levi, di RC TV Indonesia, di acara RC Talk. Nah, sekarang gue lagi sama Opa Albert nih. Dipanggilnya Opa ya, Opa? Jangan sehat, Opa? <laughs> Puji Tuhan, nah, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini nih, kita akan ngebahas tentang Opa Albert. Jadi, gue mau tahu nih, Opa nih. Uh, lu kan main RC ini, RC Drift, udah lama banget ya? Lama, nggak pakai banget sih. Nggak pakai, enggak, soalnya lu agak tua soalnya apa <laughs> jadi, jadi ketahuannya lama <laughs> banget, gitu. Ya, <laughs> ya. Gue start tuh uh, uh, R-Drift itu 2016. 2016 start RC-Drift. Nah, berarti ya. lu sebelumnya pernah uh, RC juga, main RC juga main yang lain? Gua, ya? tapi basing lah. Basing. Oh, basing, monster truck, kayak gitu-gitu ya. ya. Nah, apa sih Opa yang ngebuat lu jatuh cinta sama RC-Drift, dan udah deh kayaknya gue mainnya RC-Drift aja, gitu. Uh, Seru aja ya, karena punya patokan uh, mobil aslinya kan. Oke, okay. jadi sama kayak mobil aslinya dari yeah. dari segi rules, terus dari segi penilaian, segala yeah. macam gitu ya. Bisa didandanin. Bisa didandanin. Jadi banyak banget modifikasi yang bisa kita lakukan di RC Drift ini. Nah, uh, gue juga mau nanya nih, cerita pengalaman lo, Setahu gua lu kan karena emang dari 2016 tadi, hmm. lu juga udah main, udah bukan keluar kota lagi. Ya kan? Udah main hmm. ke mancanegara. Nah, ceritain dong uh, awalnya gimana, terus uh, udah ke beberapa negara, kayak gitu. Oh. Uh, mancanegara sih belum ya? Kalau Om Robin udah. Om Robin <laughs> udah. Saya kalah kalau Om Robin. Uh, gue 2016 main, setahun 2017 itu gue... Uh, baru pertama kali balap keluar itu justru uh, kalau nggak salah Jepang, eh nggak sorry Singapura dulu, berangkat Singapura dulu oh Singapura 2017 uh, I gue lupa ya eh, eh, uh, malum ya udah udah agak tua soalnya <laughs> pokoknya tahun itu tuh yang pasti Jepang 2017 itu pertama kali gue ke Jepang balapan di Jepang modal nekat aja sih modal nekat nah yeah. pengalaman lu gimana balap di, di negara orang uh, ya fan aja sih kalau ngomong pengalaman sih nggak ada pengalaman gitu kan jadi maksudnya nggak punya nggak punya pengalaman jadi hmm. ya fun aja kita fun. nggak punya nggak punya tuntutan yang untuk menang, menang di sana gitu ya? Ya. Yeah. Secara secara rules, maksudnya, dan pressure, itu gimana balap di negara orang sama di negara kita sendiri? Uh, pressure sih, uh, justru kalau gue ngerasa lebih berat di lokal ya. Oh, malah lebih berat di lokal? iya Karena malunya lebih malu. Karena Banyak yang kenal. Itu? Banyak yang kenal. Oh, iya. jadi karena di sana nggak kenal, ya bodo amat main aja gitu ya. Iya. Kalau <laughs> di luar itu kan, ya, sampai dibilang, uh, dianggapnya, dianggapnya, dianggapnya, still. Hmm. Skillnya tuh setara, gitu. hmm. karena udah berani balap di luar dianggapnya skillnya setara, tapi kan enggak juga sebenarnya kan. Nanti oh, kalau okay. kita bego pun, ya udahlah gitu. <laughs> Jadi ya udahlah. Nah, uh. gue mau nanya nih, awal-awal lu main, kendala apa sih yang lu uh, yang lu alamin pada rc drift ini? Kendala teknis? Iya, apapun itu kendala nggak tahu mental nggak tahu teknis atau apapun. Uh, teknis sih waktu itu nggak begitu ya, karena karena mostly uh, kita tuh waktu itu tahun itu tuh 2017 itu skill-nya masih skill-nya thing -nya tuh masih below average ya. Below Jadi, average. Oke. Okay. Below average banget gitu loh masih baru karena kan nah. RWD itu baru RWD itu baru keluar itu 2016 kan. Jadi okay. semua masih posisinya tinglah lah gitu loh. Dan perlu main itu awal langsung RWD. nggak uh, C.S. pernah, CS. Oh, C.S. C.S. pernah sempat, Cuma sebentar, c.S. Ya? Pernah sebentar, nah, okay. se so konvert ke RWD. Jadi, yang jago-jago pun kebanyakan emang, emang mereka udah jago awal di C.S. CS ya? ya. oh, Oke. Okay. Gitu. Jadi, lebih kesulitannya, lebih ke kenyeting uh, kitnya itu sendiri, ya, dan uh, spare part dapetin spare part gampang. Pada uh, saat itu, waktu itu, itu sih gam, uh, gampangnya, karena suplainya agak-agak, suplainya juga lumayan ya, hmm. suplainya lumayan. Uh, dan part belum sebanyak sekarang. Oh, part pilihannya, kan? part pilihannya itu masih belum sebanyak sekarang. Jadi untuk modifikasi gitu. lebih minim ya? Iya. Uh, Oke. Okay. Jadi uh, banyak ngakalin sendiri. Karena part-nya itu nggak terlalu banyak seperti sekarang. Hmm. option uh, Jadi kita juga untuk uh, stok tuh nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu kena banget lah gitu loh. Yes, gak, kalau gak sekarang kan banyak banget ya? Ada partnya RFD, apa, ada iya. oh, macam-macam banget. Jadi... Gitu loh. Uh, Kalau sekarang, gaya, tergantung gaya main lu ya kan. Kalau mau mm. angle-angle gede, nyatingnya kayak gini, pakai partnya ini gitu kan, yeah. kayak sekarang kan. Nah, eh uh, gue juga mau nanya nih, Opa, uh, your biggest achievement dalam lu uh, main RC drift tuh apa? Dalam arti, menurut gue nggak harus menang ya. Maksudnya, uh. kan lu kebanggaan sendiri, oh, oke, okay, gue bisa main di Jepang ketemu pembalap yang gue suka, misalkan. Atau, oh gue berhasil ngalahin dia di mana gitu, misalkan. Kalau baterai iPhone sih belum sih, ya. tapi uh, mungkin pertama kali kali, ya, gue masih bisa bisa dibilang uh, pertama kali yang gue seneng banget tuh, gue tuh pertama kali nyobain perhelatan balap dunia untuk untuk uh, bisa dibilang one-make uh, one race ya, itu Yokohama Drift Meet Special Round tuh di Jepang. Jadi di emang Jepang. Hmm. waktu gue pertama kali gue berangkat ke sana 2017 itu. Kalau nggak salah, memang lagi momentum puncak-puncaknya. Jadi driver overseas-nya itu hampir sekitar 50 orang. Wow. Kemarin-marin mulai menurun tuh. Karena udah mulai banyak pertandingan yang mirip lah. Kayak RCDC kan beda sebulan sebelumnya kan. Yes, gitu. betul. Jadi mulai fokusnya tuh mulai terpecah lah. Hmm, gitu. Jadi your biggest achievement adalah lu Prama bisa kali. main pertama kali di Jepang itu sendiri yeah. ya di acaranya uh, Yokomo ya yeah, betul Oke okay. itu yang yang bikin circle tuh membesar circle langsung karena dari seluruhnya datang jadi saat itu gua datang gua nggak kenal siapa-siapa mereka yeah. juga atau gua saat itu tuh yang 2017 itu yang cuma terkenal adalah opan, karena OPAN. OPAN itu sudah di. Dia datang dua atau tiga kali itu dari 2, tahun 2012. Kalau nggak salah, ya, seingat gue, dua ribu Oh, udah berangkat uh, balap di Jepang, tapi uh, pas ke sana, gue nggak kenal siapa-siapa. Jadi, kenal dengan siapa-siapa. Jadi, pertemanan tuh jadi, jadi luas banget gitu. Loh. Dan pertemanan mancanegara, ya? iya. Nah, gitu. Gue juga mau nanya sama lo nih, tips apa? Jadi, kan, kalau yang gue perhatiin sekarang tuh banyak banget teman-teman yang baru mau terjun ke RC drift hmm. nih dan pasti mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan ya lagi mainnya juga masih susah atau nettingnya juga susah. Nah, uh, lu kan konsisten banget nih main RC drift dari 2016. Hmm. Tips apa yang bisa lu kasih ke teman-teman yang baru mau mulai main RC? Uh, tipsnya apa ya? Lu mus patience sih ini ya, maksudnya. Uh, Kembangin passionnya berarti ya? Iya, karena drift ini uh, lebih, lebih, lebih artistik ya, dalam arti lu mesti latihan. Based on, uh, jadi lu bener benar mesti latihan. Eh, uh, skip lu sebagus apa? Semahal pun kalau lu nggak latihan, mubazir bazir soalnya. Mau iya. Jadi lu mesti, mesti, mesti spend waktu dan uang. Jadi emang bukan hobi murah sih. Yes, bukan tapi, hobi murah, tapi, tapi bukan, tapi murah tit, ya? iya, Tapi bukan berarti lu harus spend mahal juga. Yes. ya lu kalau sanggup spend waktu dan spend, duit, spend uang banyak itu pasti lebih cepet hmm. tapi kalau lu waktu lu enggak banyak tapi uang lu banyak ya better kalau gue bilang lu beli yang middle-middle uh, aja ya kalau bisa uh, langsung yang paling tinggi karena langsung yang paling tinggi Iya, karena apa karena ketika lu beli yang tinggi lu enggak banyak waktu untuk nyeting Uh, lu punya punya punya investasi yang lebih panjang yes. otomatis gitu loh kalau lu nggak punya uang yang cukup untuk beli yang atas lu bisa beli yang standar hmm. tapi lu mesti spend waktu, waktu untuk latihan yes waktu jadi aja. semua balance ya opa ya iya. ah thank you banget nih ngobrol-ngobrol kali ini dan banyak banget tips and trick dari opa yang bisa kalian pakai nih untuk uh, teman-teman di rumah yang mau uh, nyemplung ke dunia rc drift ya nggak apa iya Thank you banget ngobrol-ngobrolnya dan acara ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron. Ciao!